serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terbaru kabar bahagia, kabar baik seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali percobaan kita di kesempatan kali ini ada info ya untuk warga Konoha dari L2W disimak ini untuk warga Konoha semuanya Leslar Spot TV Project L2W bagi-bagi Spot TV Premium gratis khusus Leslar Lovers Yang menggabung bisa langsung DM ke Star Voting Team persahabat, ya. Karena ini ada Leslar Spot TV Project L2W Akan bagi-bagi Spot TV Premium gratis khusus Leslar Lovers Disimak juga persahabat di kalimat Caption Info yang dituliskan buat yang nungguin project ini dari lama, ini saatnya kita up lagu-lagu Leslar di platform Spotify. L2W bagi-bagi Spotify Premium unlimited khusus Leslar lovers. Pengen lihat nggak sih listener Leslar sampai berjuta-juta? Yuk ikutan project ini guys, segera gabung ke grup. Langsung DM Star Voting Team. Yang mau gabung langsung aja persahabat kalian DM akun Instagram Star Voting Team Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak support semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info Kali ini infonya dari Leslar Metaverse Info semalam bahwa hari ini itu dimulai pembelian NFT mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk harganya sudah tertera persahabat di laman akun Instagram Leslar Metaverse. Kita simak juga di kalimat info yang dituliskan. Satu hari lagi menuju pembelian NFT dimulai. Siapa di sini yang udah nggak sabar mau beli Leslar NFT nih? Komen di bawah. Harganya sudah tertera persahabat ya. Untuk harga 0,1 BNB. Mulai pembelian itu di jam 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat hari ini persahabat ya dimulainya tanggal 31 Mei hari ini pukul 7 malam kemudian persahabat kita juga melihat ada momen yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah nggak mau kalah sama pandai ya BBL jalan-jalan ke kota Bandung Alhamdulillahnya, BBL juga akhirnya mampir Ke rumah makan sangkan hurib Punclut di kota Bandung Persahabat ya Masya Allah Akhirnya mampir juga nih Ke sangkan hurib Rumah makan sangkan hurib ini persahabatnya Banyak sekali kenangan Pandahnya Abang L Mulai dari suap-suapan Makan dan banyak lagi kenangan lainnya Masya Allah banget ya akhirnya BBL mampir juga ke rumah makan sangkan huruf ditemani oleh Nin dan Akinya Bahagia sekali melihat pausingan ini Masya mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selanjutnya juga para sahabat, ada info yang kita dapatkan kali ini Indosiar yang menginfokan mengenai acara Dangdut Akademi 5 karena tinggal 28 hari lagi acara The Academy 5 akan dimulai Disiarkan secara langsung di Indosiar Disimak juga di info yang dituliskan oleh akun Indosiar 28 hari lagi ajang pencarian bakat The Academy 5 akan segera dimulai Siapa yang akan menjadi bintang selanjutnya Nantikan The Academy 5 mulai hari Selasa 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan lupa persahabat ya untuk selalu mendukung idola kesayangan semoga menampilkan penampilan terbaiknya. Kita pastinya selalu menantikan penampilan penampilan terbaik dari sang kejora Bunda Lesti. Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan di IG sekarang syahid. Meripos kembali unggahan dari Bang Ariel ya. Tim terpantau sedang pada kumpul di kota Bandung Kita berharap banget ya bakal ada vitamin bahagia lewat channel Youtube Lesler Entertainment Kita tentunya menunggu sekali vlog BBL berenang Kita doakan saja secepatnya bisa di up Hari ini juga kita doakan yang terbaik Semoga Lesler Entertainment selalu kompak dan tetap solid Ke kabar berikutnya kita juga mampir ke unggahan Papa Bilar Kemarin persahabatnya Posting Rizky Bilar ini banjir komentar yang positif Tetap persahabatnya warga Konoha Bahagia sekali Akhirnya keinginannya dikabulin oleh Idola kesayangan Lesti dan Bilar Yang foto romantis di Menara Eiffel Luar biasa idola kesayangan kita ini Hingga banyak sekali dibanjiri komentar Hingga respon yang diberikan Salah satunya dari Mama Iis Yang ikut menanggapi Hmm, Alemong pulang Fatih punya adik nih katanya tuh, masya Allah banget ya kita aminkan saja doa baiknya. Dan di sini memang banyak sekali yang mengaminkan ya dari Yayasan Roso mengatakan Insya Allah, Yes, Amin katanya tuh, masya Allah banget ya kita doakan yang terbaik. Semoga Lesnar selalu sehat di sana dan cepat pulang ya karena BBL sudah kangen banget sama pandanya. Dan kita juga masih menunggu cedukan terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.